Luas lah ya, uh, ini keren banget kamarnya. Ini master bedroomnya. Aduh, ini luas loh ya. Luas ini buat kalian punya villa di Bogor. Ini ini keren banget. properti kali ini aku lagi ada di perumahan Villa Bogor Indah nah, nah di belakang aku udah ada unit blok Sinia dengan luas tanahnya 90 dengan luas bangunannya itu 60 meter persegi, nah kalian harus tahu nih kalau perumahan Villa Bogor Indah Posisinya itu sangat strategis karena berada di antara kota Madia dan juga Bogor kota Kalian penasaran kan seperti apa unit yang ada di dalam, Di aku Nah properti People, sekarang aku udah ada di depan unit Gloxinia. Nah Gloxinia ini lebar rumahnya itu 6 meter persegi dan untuk panjang rumahnya itu 15 meter persegi. Nah di rumah Gloxinia ini terdapat dua kamar tidur, terdapat uh, satu carport untuk mobil yang gede. Kalau buat city car mungkin bisa dua mobil. Nah yuk kalian penasaran seperti apa di dalamnya. Dari pintu masuknya ini udah ada smart jadi keren ya, tinggal di Bogor, rumahnya udah udah smart dan juga perumahan di sini itu mengusung konsep smart, green and secure Nah dari area pintu masuk, aku udah dikasih akses ke living roomnya Boleh kalian lihat ya, ini living roomnya cukup luas, cukup lega lah ya Lumayan besar, nah di sini nanti akan ada TV buat kalian nonton bisa digunakan buat kalian bersama keluarga santai-santai mungkin sambil nonton. Nah dari area uh, living room kalian akan dikasih ini toilet. dari area kamar mandi depannya itu udah ada area ruang makan. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk kitchen set sebenarnya mungkin ini belum ada kompornya. mungkin sebelah sini kalian nanti bisa tambahkan. Uh, kompornya ya. Nah, yang paling keren kalian ada lihat nih di samping aku ada sliding door. Nah, sliding door ini halaman belakangnya itu sangat luas, bukan bisa digunakan untuk uh, taman, bisa untuk barbekyuan bareng keluarga, mau dibikinin kolam ikan, bisa dimanfaatkan banyak banget. Dan juga di sini ada Buat cuci pilih disini Shay Loh dia terpisah Ya Lokasinya ini terpisah Antara dapur bersih dengan dapur kotornya itu terpisah Jadi rumahnya kelihatan lebih rapi Luas banget ya untuk tipe block simia ini Nah yuk kita lanjut, dari sini nanti akan ada tangga untuk naik ke Lantai 2 Hai property people, aku mau ke lantai 2 di unit blok sini kalian bisa lihat ceiling dari rumahnya ini cukup tinggi ya, mungkin sekitar 4 meter luas lah ya, uh, keren banget kamarnya ini master bedroomnya Aduh ini luas loh ya, luas ini buat kalian punya villa di Bogor ini ini keren banget. Ini lihat balkonnya ada sliding door, bisa ngelihat ke rumah-rumah lainnya. Nah yang paling keren yang hari kalian harus tahu ya sobat properti, kalau di perumahan Villa Bogor Indah ini kalian bisa memiliki 4 akses menuju tol yang ada di sentul selatan, sentul utara, Cibinong. Uh, Bogor Kota juga dan juga di sini dekat dengan Sekolah Al Azhar. Jadi kalian tahu nggak sih perumahannya ini tuh bisa melihat uh, pemandangan di Gunung Salak keren ya tinggal di sini dan juga buat kalian mungkin yang kerja jangan sedih buat punya rumah di sini. Jadi akses ke tolnya dekat, akses ke stasiun Bogornya pun cuma 5 menit aja. Tol juga mungkin cuma 5 menit ya keren kan. Nah, lihat lagi di belakang aku, ini ada interior dari si master bedroomnya. Untuk kalau menurut aku sih ini keren ya. Posisi dia untuk lemari itu keren banget. Di sini kamar mandinya, jadi rumahnya itu jadi lebih simple gitu loh. Tata letaknya pun juga oke. Nggak terkesan sempit sama sekali. silimnya pun juga sekitar 4 meter, kalian bisa lihat ke atas. Itu gede banget. Nah di lantai 2-nya ini ada lagi toilet ya, satu diperuntukkan buat mandi kayaknya. Ini toilet buat si kamar master bedroom yang keduanya. Nah ini banyak ya, berarti di Gloksinia ini ada dua kamar dengan tiga kamar mandi. Dan juga ini kamar untuk anaknya ya, cukup luas. Nah kabinet-kabinet ini sebenarnya untuk rumah dengan ukuran yang mungkin di bawah 100 itu cukup, cukup oke okay, tata letaknya Buat kamar jadi sempit ini cukup luas gitu ini pakai ini macam-macam deh buat anak buat ruang belajar mungkin masih sendiri bisa buat jadiin ruang WFH gitu ya Keren ya rumah ini jangan lupa kalian harus beli di sini ya di sini itu hanya dengan 20 juta aja udah all in kalian udah punya rumah di Bogor dan DP nya itu bisa dicicil dua kali Dan juga rumah ini sertifikatnya udah hak milik ya guys Hai properti People, kali ini aku udah ada di area taman bermain yang ada di kluster Glock Sinian Kalian bisa lihat ya, di dalam kluster aja udah ada area taman bermainnya Dan ini sangat luas bisa untuk anak-anak yang punya rumah di perumahan Villa Bogor ini bisa langsung main di depan rumahnya. Keren kan? Kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Rumah21. Kalian akan mendapatkan informasi seputar properti yang ada di Jabodetabek. Salam properti!